Hasil pertandingan Real Madrid vs Rayo Update Real Madrid telah merangkum hasil pertandingan Madrid tadi pagi dan berikut hasilnya. Pedri sulit tolak klub terhebat seperti Real Madrid Baru-baru ini gelandang Barcelona, Pedri mengenang kala mengikuti trial atau uji coba untuk bergabung tim muda Real Madrid. Dalam wawancaranya dengan Mundo Deportivo, Pedri mengungkapkan bakal menerima tawaran kontrak Real Madrid andai dia lulus tes. Diketahui Pedri sempat menjalani uji coba pada Februari 2018, tetapi Los Blancos memutuskan tak mengontrak pemain berusia 15 tahun saat itu. Setahun kemudian, Pedri menandatangani kontrak dengan Barcelona dan menghabiskan musim 2019-2020 sebagai status pinjaman di Las Palmas. Tahun 2020, dia pindah ke Camp Nou ketika berumur 17 tahun. Pedri menjelaskan bahwa Barca merupakan klub impiannya dan dia mengidolakan Andres Iniesta sejak usia dini. Namun pemegang Copa Trophy 2020 itu secara terbuka mengakui tak akan menolak apabila Madrid menyodarinya kontrak 4 tahun lalu. Saya kira demikian. Ambisi saya membuat jalan saya sebagai pesepak bola profesional dan akan sangat sulit untuk menolak tawaran salah satu klub terhebat dalam sejarah olahraga ini," kata Pedri kepada Mundo Deportivo. El Real akhirnya tidak mengontrak sang pemain dan Pedri sama sekali tak menyesalinya. Semenjak bergabung tim Katalan, Pedri telah berkembang menjadi salah satu gelandang muda terbaik di Eropa. Dia kini langganan starter Barca maupun timnas Spanyol. Musim ini, Pedri merupakan pemain menciptakan peluang terbanyak di Liga Spanyol. Dia telah mencetak 39 peluang dari open play atau permainan terbuka dalam 850 menit. Carlo Ancelotti sebut Rodrigo tak cocok jadi winger. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti menyebut bahwa Rodrigo bukan seorang pemain sayap.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 Jika dia mencapai level Ronaldo secara individu, kami akan membangun patung untuknya. Real Madrid masih tanpa Karim Benzema Karim Benzema dipastikan tidak bisa tampil membela Real Madrid pada partai melawan Rayo Vallecano pada Selasa 8 November dini hari waktu Indonesia Barat. Benzema terpaksa menepi karena mengalami masalah otot. Hal itu disampaikan langsung oleh pelatih Los Blancos, Carlo Ancelotti. Ia mengatakan Los Blancos akan kembali mengandalkan pemain lain sembari menunggu Benzema fit. Benzema tak akan bermain karena masih belum bisa tampil, ungkap Ancelotti seperti dikutip Football Five Star dari laman marka. Tapi absennya Benzema membuat kami bisa memaksimalkan potensi pemain-pemain lain seperti Rodrigo, Vinicius hingga Verval Verde. Kami masih membutuhkan jasa Benzema di pertandingan setelah Piala Dunia, ibu pelatih asal Italia itu. Encelotti memberi indikasi bakal menunjuk Rodrigo sebagai ujung tombak Los Blancos pada partai melawan Rayo Vallecano. Encelotti mengaku sangat suka dengan penampilan Rodrigo ketika tampil sebagai penyerang sentral. Rodrigo punya kemampuan luar biasa. Dia sangat cocok bermain sebagai penyerang sentral atau penyerang lubang ketimbang winger. Rodrigo berhasil membayar kepercayaan Ancelotti dengan penampilan gemilang. Dalam 10 penampilan di La Liga, pemain berpaspor berhasil itu punya koleksi 4 gol serta 4 assist. Rodrigo duduk di posisi ketiga daftar top scorer Los Blancos di La Liga musim ini. Ia hanya terpau dua gol dari Valverde dan Vinicius yang bersanding di posisi teratas. Meski inginkan Judd Bellingham, Real Madrid enggan turuti kemauan Dortmund. Dikutip dari laman Sports Mall, Real Madrid kabarnya menjadikan Judd Bellingham sebagai target transfer utama di musim panas tahun depan. Keinginan Los Blancos juga nampaknya mendapat angin segar, karena marka mengklaim bahwa Bellingham juga mengaku ingin pindah ke Santiago Bernabeu. Sementara pelatih Madrid Carlo Ancelotti sudah menghubungi perwakilan sang pemain untuk membahas kemungkinan transfer. Akan tetapi, masalahnya adalah Real Madrid enggan untuk menuruti permintaan Borussia Dortmund yang mana mereka hanya akan melepas pemain 19 tahun itu dengan nilai transfer minimal sebesar 150 juta euro atau setara dengan 2,3 triliun rupiah. Sebuah kewajaran apabila Dortmund meminta mahar yang tinggi sebab Bellingham masih berusia muda dan memiliki penampilan yang luar biasa sebagai gelandang, ditambah lagi kontraknya juga masih akan berlangsung hingga musim panas 2025 yang akan datang. Hal itu menempatkan Liverpool sebagai klub terdepan untuk mendapatkan jasa Bellingham pada musim panas mendatang. The Reds kini memang sedang membutuhkan gelandang baru demi meningkatkan kreativitas mereka di lini tengah. Dinukil dari laman transfer market, sejauh musim 2022-2023, Bellingham telah mencetak 9 gol serta menyumbang 2 asis dari 20 penampilannya bersama De Bruxian.